Halo bosku kembali lagi bersama saya di channel review aplikasi nah pada video kali ini admin akan review sebuah aplikasi terbaru dan aplikasi ini belum banyak yang tahu jika kalian berminat dengan aplikasi ini langsung saja kalian klik link yang ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar ya jadi di sini belum banyak yang tahu jika kalian binat silahkan jika tidak enggak ya apa-apa kita akan mereview aplikasi ini cuy oke terima kasih yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa like subscribe dan aktifkan juga belnya agar nanti ketika kami mengupload video-video terbaru ya lainnya kalian mendapatkan notif dari channel ini nah untuk uh, to, uh, giveaway channel ini bisa kalian cek saja di kolom komentar yang telah saya berikan Ketika nanti sudah tembus saya akan undi untuk pemenang-pemenang giveaway pada channel ini Oke nggak usah berlama-lama kita langsung saja ya cuy ya Masuk ke dalam tutorialnya Let's go Oke, okay, ketika nanti teman-teman mengklik link yang ada di kolom komentar yang telah kami beri pin, nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini terlebih dahulu ya, untuk mendaftar ataupun mendownload aplikasinya. Nah, nama aplikasinya yaitu Aha Video ya. Nah, di sini langsung saja, ketika kalian sudah mendapatkan tampilan seperti ini, langsung kalian klik saja bagian yang saya tanda ini. Kalian klik saja login and earning ini, kita klik saja, maka secara otomatis kalian langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. kalian langsung masuk ke halaman Google Play Store dan aplikasi ini mendapatkan rating 12 dan sudah di-download 1 juta orang ya, cuy Dan di sini kita bisa install saja aplikasinya. Dan di sini jika teman-teman tertarik silahkan jika tidak ya eh, enggak apa-apa, itu kembali ke diri teman-teman masing-masing. Oke di sini kita coba klik tentang aplikasinya dulu. Ya kita bisa klik seperti ini dan di sini kalian bisa baca-baca aja nanti ya. Dan aplikasi ini dirilis pada tanggal 26 Januari 2021 dan aplikasi ini dibuat oleh Free VPN and Fast Downloader, cuy. Nah di sini kalian bisa langsung baca aja dan di update kembali pada tanggal 12 Agustus 2021 Oke okay, di sini kita bisa cek dulu komentar ataupun ulasan di dalam aplikasi aha video ini Dan cukup komentarnya cukup bagus mereka memberikan rating uh, 5 ya coy Jadi cukup bagus juga sih untuk ratingnya dan komentarnya pun cukup baik jika tertarik silakan ya Dan disini gratisan ya Tanpa deposit Oke di sini kita buka aja aplikasinya Seperti apa sih di dalam aplikasi ini Dan kita akan review satu persatu Misi-misi di dalam aplikasi Aha video ini coy Oke, di sini kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya, maka tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung klik melewati yang berada di atas ini dan kita langsung mendapatkan 500 koin. Kita langsung klik saja dapatkan sekarang dan di sini kalian harus login terlebih dahulu ke Facebook ataupun ke akun Google. Nah, saya sarankan kalian login ke akun Google aja biar cepat ya, coy. Nah tampilan awalnya seperti ini ya cuy ya di sini e, aplikasi ini mirip sekali dengan aplikasi TikTok, aplikasi e, Like It, aplikasi Hello dan aplikasi sejenis aplikasi-aplikasi tonton video. Dan untuk pengguna baru yang mendaftar nanti dia mendapatkan 500 koin. Nah lanjut di sini kita langsung membereskan misinya ya cuy kita review satu persatu. Nah di sini ada logo tas ataupun logo di bagian tengah ini kita coba klik aja kita coba klik aja ya cu ya di sini kita langsung review aja Nah di sini kita akan mendapatkan 500 koin untuk yang baru mendaftar. Nah sini ada misi yang pertama kalian bisa tonton video selama 3 jam nanti kalian mendapatkan 36.000 koin coy Dan di sini ada step by stepnya ya yang dimaksud 3 jam itu diakumulasi dengan step yang ada di sini coy nah, Apabila kalian menonton video selama 5 menit kalian nanti mendapatkan 1000 koin dan 10 menit 2000 koin sampai 180 menit nanti akan mendapatkan 36.000 koin coy. Jadi seperti itu dan untuk cara menonton videonya langsung klik saja menu watch video yang berada di sini. Nah, itu untuk misi yang pertama. Di sini kita kalian bisa pilih aja videonya banyak ya. Nah, sebagai contoh di sini kalian pilih saja video yang ini coy ya. Nah, ini ada video ya coy ya. Nah, ini video Kalian bisa tonton dan di sini untuk melihat uh, agar kalian tahu sampai mana kalian bisa menontonnya. Di sini ada lingkaran, ya, cuy. Ya, yang saya tanda ini, kalian tonton saja videonya, dan kalian tunggu saja. Dan patokan kalian di lingkaran yang saya tanda ini. Nanti ketika videonya udah kalian putar, maka nanti second ataupun waktu di sini akan berjalan dan kalian tunggu aja sampai lingkarannya penuh. Jadi kurang lebih seperti itu aja kalian tonton saja video di sini banyak ya. Semakin lama kalian menonton video semakin banyak juga pundi-pundi yang akan kalian dapatkan. Nah, itu untuk misi yang pertama, lanjut ke misi yang kedua. Di sini tonton 10 video penuh. Nah, di sini untuk misi yang pertama, Untuk nonton video ya. Setidaknya Uh, 5 menit 10 menit nanti akan pundi-pundi koinnya lanjut di sini ada tonton video 10 video penuh ya nanti kamu dapatkan pundi-pundi koin nanti ketika kalian sudah menonton video nanti akan terlihat di sini satu banding 10 sampai 10 video per hari coy klik saja pergilah ini dan di sini sama aja kalian pergi langsung tonton video di sini banyak sekali ada video trending video movie video musik dan lain-lain Nah, jadi seperti itu di sini tonton video ya untuk misi pertama dan misi yang kedua. Oke, lanjut di sini unduh 3 video. Kalian bisa mengunduh 3 video untuk mendapatkan pundi-pundi koinnya setiap hari. Klik saja pergilah dan di sini ada beberapa video yang bisa kalian unduh. Nanti kalian pilih saja videonya. Misalnya kita pilih video yang ini coy ya. Nah, cara mengunduhnya di sini kalian klik saja logo tanda panah ke bawah. Kalian bisa unduh aja coy. Nah, kalian unduh aja nanti ya sebanyak tiga kali ya coy tiga kali per hari untuk mendapatkan koin tambahan di sini kalian bisa baca unduh tiga video per hari coy klik saja pergilah maka nanti kalian akan diarahkan ke tampilan kategori video yang tadi dan yang uh, misi berikutnya di sini unduh sampai 1 giga coy nanti kita mendapatkan 200 koin Nah, jadi kalian bereskan saja misi-misi di bagian daily task ini, ya coy. Di sini adalah beberapa misi, dan misi terakhir di sini ada masukan kode undangan, mendapatkan 200 koin. Nah, jika kalian tidak keberatan, bisa kalian masukkan kode undangan yang ada di kolom komentar. Jika kalian keberatan, bisa kalian skip aja, cuy, ya. Nah, jadi seperti itu dan di sini ada misi terakhir yaitu invite friends. Bagaimana aplikasi-aplikasi penghasil uang lainnya pasti ada misi undang teman untuk mendapatkan pundi-pundi koin tambahan. Di sini kalian klik saja invite friends Di sini ketika kalian berhasil mengundang orang, nanti kalian dapatkan 5% pendapatan teman yang kalian undang. Nah, di sini nanti misalnya si A berhasil kalian undang, lalu dia mendapatkan sepuluh ribu koin, maka yang sepuluh ribu koin itu lima persennya untuk kalian, coy Nah Di sini ada ranking teratas ya, untuk ranking orang yang berhasil mengundang orang paling banyak, dia mengundang 1.214 dan dia mendapatkan 463 ribu rewat, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya di sini ada rankingnya dan di sini ada uh, friend invite dan total reward. Arti friend invite ini nanti akan terlihat di sini bagian ini berapa orang yang kalian undang dan total reward berapa komisi yang kalian dapatkan. Nah untuk cara mendapatkan link referral kalian kalian klik saja invite friend tweet yang berada di sini, klik saja lalu kalian bagikan saja ke media sosial kalian seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain-lain. Oke jadi seperti itu step by step untuk misi-misi di dalam garapan yang kali ini kita review. Nah di sini untuk cara melakukan penarikan di sini klik saja redeem now yang berada di sini. Oke di sini kita klik saja ya cuy ya, klik. Nah, di sini uh, ada beberapa negara ya. Kita pilih negara Indonesia ya. Di bagian ini kita ceklis saja, kita centang seperti ini. Dan di sini kalian masukkan nomor handphone kalian diawali angka 8 sebagai contoh. Ya seperti ini. Jika sudah, di sini kalian klik saja bagian uh, ini ya, cuy. Lalu di sini kalian bisa WD ke uh, pulsa ya, cuy. Ternyata ini kalian bisa WD ke pulsa aja Nah, ini ya. Kalian bisa WD ke pulsa dan paket data, coy. Nah, ini kalian bisa pilih Axis Indosat, Smartfren, Telkomsel, Tri, dan XL. Kita pilih aja Axis. Nah, sini minimal penarikan kalau itu 54.000, ya, coy. Maaf, 54.000 koin ya. Jadi, minimal penarikan 5.000 pulsa itu setara dengan 54.000. Cukup. Banyak juga poin yang harus kita capai senilai 54.000 untuk WD5000 pulsa. Maksimal 200.000 pulsa itu setara dengan 1.572.000 koin. Nah, di sini bang, kami kan ingin mencari saldo dana penghasil uang. Kenapa? Di sini hanya metode penarikannya ke pulsa. Nah, jangan khawatir teman-teman. Dan untuk zaman sekarang, itu sudah canggih ya? Apa aja bisa, coy. Nah, nanti kalian WD aja dulu dari aplikasi ini ke pulsa. Lalu, nanti pulsanya udah masuk ke nomor HP kalian. Kalau ingin menukarkan pulsa menjadi uang, di sini saya sangat rekomendasikan sebuah aplikasi yang bernama kalian bisa pergi ke Google Play Store. Ya, klik pergi saja ke Google Play Store, klik tukar pulsa jadi uang. Nah saya sarankan kalian menggunakan aplikasi Bay Pulsa untuk menukarkan pulsa jadi uang. Di sini kalian bisa menukarkan pulsa ke Dana, Ovo dan GoPay, coy. Ya jadi ini uh, aplikasinya sudah terpercaya. Kalian bisa menggunakan melalui aplikasi, bisa juga melalui website. Nah untuk lihat websitenya dimana sih bang? Klik saja tentang aplikasi ini dan di sini kalian bisa baca-baca tentang aplikasinya dan di sini ada websitenya dan Instagramnya, coy. Kalian bisa ke Point ini websitenya dan ini link Instagramnya dan aplikasi ini sudah rilis sejak 17 Juni 2020 dan aplikasi ini sudah aman dan ratingnya cukup baik dan udah aman coy kalau ingin menukarkan pulsa menjadi uang kalau kalian masih bertanya seputar aplikasi yang kita bahas ini hanya penghasil uang tidak masalah Kalian edit ed dulu ke pulsa dan nanti bisa kalian tukarkan melalui aplikasi yang saya sarankan di Google Play Store yang tadi coy. Jadi seperti itu dan di sini e, saldo kita masih 500, jadi bis, belum bisa WD. Dan sini kita hanya mereview aja. Dan di sini ketika nanti admin sudah mendapatkan info atau sudah mendapatkan bukti penarikannya, admin akan share di tab komunitas channel ini. Jadi admin belum bisa menjawab ya aplikasi ini membayar atau tidak. Tetapi di sini kita bisa lihat ya kita bisa lihat aplikasi AHA video ini itu masih aktif coy. Nah untuk melihat aplikasi scam atau aplikasi yang masih legit, kalian bisa lihat di menu tentang aplikasinya. Di menu tentang aplikasi ini kalian bisa lihat updatean terbarunya kapan dan updatean tahunnya kapan. Dan di sini mereka maka, me, uh, aplikasi ini masih aktif ya. Mereka tetap mengupdate lagi pada tanggal 12 Agustus 2021. Mas Berarti aplikasi ini masih aktif. Artinya masih Uh, aktif seperti itu uh, tidak mati coy dan di sini pun komentarnya cukup baik ya dan di sini ada komentar-komentar baik tapi di sini kalian bisa gunakan aplikasi ini untuk mendapatkan pulsa coy tapi di sini uh, metode penarikannya ke pulsa ya dan di sini kita bisa lihat dulu di menu uh, redeem now ini dan untuk wd itu kan eh uh, ribu ya coy minimal 5000 itu kalau 5000 itu setara berapa koin ya kita bisa coba klik aja eksis dulu itu 54.000 ya lumayan uh, kecil juga kalau kalian rajin coy caranya untuk mendapatkan koin yang pertama kalian undang teman kemudian kalian rajin menonton video ya Kalian menonton video selama 3 jam aja udah mendapatkan 36.000 coy. Setengah dari saldo yang tadi untuk WD yang 5.000 saldo uh, da, uh, pulsa itu ya coy. Jadi, semakin rajin kalian mengumpulkan koin dengan menonton video dan mengundang teman, maka makin cepat kalian withdraw coy. Dan di sini kalian bisa lihat kalian tonton video selama 3 jam aja udah mendapatkan 36.000. Dan di sini minimal penarikannya itu 5000 pulsa 5000 pulsa itu setara dengan 54000 jadi uh, kalian cukup menonton video selama 3 jam aja udah mendapatkan 36.000 koin menonton video 6 jam mendapatkan kali-kalikan saja 36 kali dua cuy udah berapa itu ya jadi ini tergantung kalian jika minat silahkan untuk mencoba, silahkan ya. Untuk mendapatkan pulsa di sini, silahkan. Tapi di sini admin belum tahu aplikasi membayar atau tidak ya, tapi ini aplikasinya masih aktif. Dan mereka mengupdate uh, meng aplikasi ini masih uh, di tahun ini juga, bulan Agustus kemarin. Berarti aplikasi ini masih aktif. Dan minimal penarikannya cuma lima ribu aja. Kalian cuma mengumpulkan lima ribu koin. Jadi seperti itu, coy. Jika tertarik, silahkan. Jika tidak, ya enggak apa-apa. Oke okay, cukup sekian ya informasi yang bisa saya berikan semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Jika ada kata-kata yang salah dari kami Mohon dimaafkan Jika video ini tembus uh, dengan persyaratan giveaway di channel ini Besok kita akan undi Kalau tembus ya coy Oke okay, cukup sekian sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh